Halo, halo, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, anak-anak kelas 2 SD Muhammadiyah 2 GKB Gesik Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Dan tetap dalam lindungan Tentang perilaku hidup disiplin Nah, siapa nih di sini yang sudah menerapkan hidup disiplin? Keren kalau kalian sudah menerapkan hidup disiplin Coba simak materi ustazah ini sampai selesai ya Jangan di-skip apa itu disiplin? Nah, sebelum kita belajar tentang apa itu disiplin, Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Surat Al-Asr artinya demi masa atau demi waktu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. lafi khusr Surat Ayat pertama Demi masa atau demi waktu Ayat yang kedua Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian Yang ketiga Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Nah, ini uh, ada lagunya anak-anak ya. Lagunya itu kurang lebih seperti ini. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Melainkan yang beriman dan beramal soleh. Jadi, anak-anak, kalau kalian tidak ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, kalian harus uh, menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan cara apa? Saling berpesan dengan, dengan kebenaran dan kesabaran. Nah, begitu pentingnya waktu sampai Allah menurunkan surat yang artinya demi waktu atau demi masa. Tiap apa sih disiplin itu? perilaku disiplin adalah disiplin artinya patuh atau tunduk pada aturan. Disiplin merupakan kunci hidup sukses seseorang. Nah, kalau kalian pengen sukses, kalian harus memegang teguh. Disiplin ya harus menerapkan hidup disiplin Dalam Islam pun memerintahkan umatnya untuk hidup disiplin Dengan cara apa? Allah sudah uh, memerintahkan kita untuk sholat lima waktu yang dimana sholat itu sudah diatur dan ditentukan waktunya Seperti sholat subuh ya Ya setengah lima jam empat itu waktu subuh zuhur ya siang jam setengah 12 jam 12an asar juga begitu jangan sampai maghrib kamu kamu laksanakan di jam 10 pagi nggak boleh Isya kalian uh, dirikan di jam 2 siang nggak boleh jadi harus tepat dengan waktunya nah sotim waktu itu yang kita kerjakan mengajarkan tentang kedisiplinan karena uh, sudah diatur waktu itu berbicara tentang disiplin waktu kita harus ingat lima perkara sebelum lima perkara apa itu lima perkara sebelum lima perkara ingat lima perkara sebelum lima perkara apa saja dari ibnu abbas radhiyallahu an ibnu abbas itu siapa us ibnu abbas itu adalah salah satu sahabat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah, Rasulullah pernah menasihati seseorang yang berbunyi ini adalah salah satu hadis ya. Kalau kalian membaca hadis tidak boleh disamakan dengan membaca Al-Qur'an. Berbeda ya. Irtanim khumsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik. Wasihataka fakrik, wa mautik. Yang artinya manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu muda sebelum datang waktu tua. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Maksudnya gimana? Kalian kan masih kelas 2, kita masih uh, diberi Usia, diberi umur oleh Allah masih muda Kita harus memanfaatkannya dengan baik Sebelum kita tua Kalau kita tua, kesehatan kita berkurang ke Kekuatan kita berkurang dan lain sebagainya Sudah menurun semuanya Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu Mumpung kita masih sehat, masih seger buger Kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Sebelum kita jatuh sakit ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu Kita ketika diberi Allah harta kekayaan, diberi Allah rezeki yang melimpah Kita harus memanfaatkannya dengan baik Dengan cara bersedekah, infak, berbagi dengan sesama dan lain sebagainya Jangan sampai kalian pernah berpikir infak itu membuat miskin Bukan kalau kalian infak, kalau kalian sodakoh berbagi dengan orang lain Harta kita akan bertambah Bahkan Allah akan mengganti kita dengan tujuh kali lipat Dengan apa yang kita berikan kepada orang lain Itu janji Allah Yang keempat Masa luang sebelum datang masa sibukmu Ketika kita sudah uh, sibuk Kita akan sulit untuk mengatur waktu Jadi kita mumpung masih diberi Allah Waktu luang kita harus memanfaatkannya dengan baik Yang kelima Hidupmu sebelum datang matimu <tuh> Nah, kalau kita masih diberi hidup oleh Allah Karena hidup ini cuma sekali kita harus memanfaatkannya dengan baik <tuh> Bagaimana sih sikap pelajar yang disiplin itu? Sikap pelajar yang disiplin adalah tidak membuang-buang waktu ya, Tidak meyia-nyiakan waktu memanfaatkannya dengan baik yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Jadi, waktu yang kita punya ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu tepat waktu. Tidak usah ditunda-tunda. Tepat waktu, on time. ya Itu adalah ciri pelajar yang disiplin. Mengerjakan tugas dan mendengarkan penjelasan guru juga termasuk. Sikap pelajar yang disiplin Nah kita ini kan uh, seorang muslim Dan khususnya pelajar Muhammadiyah di SD Muhammadiyah 2 GKP Gersik Jadi kita harus uh, memiliki sikap disiplin Dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya Jangan sampai sikap-sikap ini hanya dilihat saja Hanya dibaca saja Tapi harus di amalkan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita sudah melaksanakan sikap disiplin, kira-kira ya manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah banyak sekali manfaat disiplin. Tapi Ustazah hanya menuliskan empat saja. Yang pertama, waktu lebih teratur. Yang kedua, melatih tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan rasa aman. Dan yang keempat, menjadi anak yang berprestasi. Siapa sih yang nggak pengen? Jadi anak perprestasi semua pasti pengen ya, tentunya. Jadi kita harus menerapkan hidup disiplin ini. kasih sudah menyimak materi usaha tentang perilaku hidup disiplin. Semoga materi ini tidak hanya dihafalkan saja, dipahami saja. Akan tetapi lebih penting kita me Nerapkan ya Dalam kehidupan sehari-hari Kita harus mengamalkannya Dan memberikan contoh kepada Sekitar kita untuk hidup Disiplin dimanapun dan kapanpun kita Berada Tetap semangat Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard Don't forget to study Study hard ya Don't forget to reset holy Quran And be careful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf jika Ustazah Kiki ada salah Bye bye